Kita semua tahu martabat manusia ditentukan oleh banyak hal, antara lain oleh pendidikan. Kelompok ASAK memilih satu jawaban, apa yang harus kita lakukan, jawabannya mari kita mengembangkan pendidikan bagi anak-anak kita yang tidak bisa sekolah. Program ini buat anak-anak, itu adalah mimpi dan harapan. Dengan menjadi penyantun, tidak membuatnya menjadi miskin, tetapi hatinya penuh dengan sukacita. mereka nah, bisa melihat wajah sosial gereja keluar dari gerakan ini. Nama saya Peter Han, saya kelas 2 SMA IPS. Ayah itu meninggal karena sakit, sakit ginjal. Mama itu bekerja sebagai pedagang makanan yang menafkahi saya dan kakak saya. Kamu lihat mami ya bangun jam tiga setengah tiga pagi jam dua pagi saya udah bangun saya bilang kamu harus sekolah yang benar karena pendidikan itu segala-galanya nanti buat kamu saya bilang cuma saya eh, sangat ingin untuk membahagiakan dan membalas budi baik dari orang tua saya oh. biarpun untuk papa yang udah nggak ada maupun mama yang masih ada mereka harus berhasil kamu mesti kasih lihat semua orang walaupun tanpa papi kamu kamu harus jadi orang yang berhasil gerakan ini sangat ya membantu untuk orang-orang atau anak-anak yang seperti saya keadaannya gitu sekolah misalnya berhasil saya uh, pingin uh, memberikan mama rumah dulu pada kesempatan 15 tahun asap dan 5 tahun pa ini kami ingin